yang mengukurnya semoga subscriber nu no subscriber yang masih kena sehat walafiat dimana pun anda berada ya dan untuk hari ini dan malam ini salam berjumpa tadi mencoba untuk cari hanyut lagi ya target ikan buanting air tawar kemudian ada ini malam ini teman, teman ini sampai sampai jenbapan juga kita ya. iya pak ya delapan target kita sudah selesai kita rentang itu pelampungnya uh, sampai ke ujung sana pelampungnya kita mulai lanjut ke bawah sekitar 10 menit nanti kita angkat atau sampai tikungan bawah sana baru kita angkat kembali kita akan coba mengangkatnya dulu ya teman ini karena tidak ada arus pinggirnya 5 menit aja teman-teman air pasang juga wah wow, pedaan aja baung teman-teman Oh. Wah, mantap, Pak okay. Kim. Tidak sangka ya, Pak ya. cari hmm. ikan banding baung yang kita terima, alhamdulillah. Yang ukurannya pak gimial? Tumayan, pak. on ada nih, pak. dapat baung. Eh, <laughs> Lumayan, besarnya. Bau pisang, teman-teman. Biasanya kami sulit juga untuk mendapatkan untuk jaring hanyut ini ya. Hari ini kami mendapatkan buah jenis ikan yang berbeda, ya, Pak. Ya. Yeah. Lumayan juga babonnya BM, bawang monci yang perempuannya teman-teman ya kenapa gitu yang perempuannya dia badannya melebar Pak oh. daripada yang pejantannya Kalau yang jantan panjang Ke jantan dia. menguning Pak goreng dia warnanya lebih terang hmm. harus banyak belajar sama nelayan suni siap sama Pak Arkim Waji, baung, pak, ah. weh, ah, lagi, Pak. Pak mantap. itu lagi, Rezeki nelayan soleh. Ya. Memanglah hari ini, teman, -teman. Nyangka kita, ya, pak, ya? Ya. saya hari ini, teman, -teman. Semua tahu, teman, teman kemarin saya kan peras, so sekarang Sebenarnya untuk mendapatkan baung ini kita harus pakai jaring benam ya Pak Kim ya? Iya Pak, biasanya kita pakai jaring benam nih teman-teman. Kalau jaring beranyut ini biasanya dia nggak mau lengket ini. Iya Pak. Biasanya kita uh, ikannya ikan rasau semua. Betul sekali Pak. Nah. Nah, ini satu lagi teman-teman ya. Oh. Pak Kim Oh, oh itu, itu baru pasok ya, Pak ya nah, ini baru targetnya hmm. biasanya malah itu yang dapat nah, nah. Oh. nah apa itu kabun oh, kosong Ada lagi nanti baunya, dapat. Coba rentang lagi Pak Kim ya. Iya Pak. Tangkat lagi Pak Kim. Iya Pak. Naik aja. yang pejantannya nih, pak. ini warnanya, oh lebih cerah warnanya, hmm. kayak ikan cupang aja pak Kim. Iya pak. Eh ini parah nih. coba tentang lagi pak Kim mana pak mana Bang, ternyata, pak mana kapal tuh teman udah mendesak ini 400 biasa, perkawinan bebas. Namanya, lautan, gini, lalu, lalu. namanya lautan ya pak ya? Yeah. <tuk> Coba. <tuk> besar besar pak ketawa pak Kim ketawa pak ada dua kali kita tempat ini kita hampir tabrak kepala karena nggak kelihatan ya kapalnya iya pak antara ini suaranya juga. pun nggak ada resiko kalau <laughs> di tikungan pak Kim ya Hmm, harus berhati-hati, oh. Pak. lewat enggak kelihatan. <tuk> <tuk> Oke, okay, jos gandos baungnya teman-teman malam ini. <tuk> Oke, okay, Pak. Oke, Pak. Cek lagi, Pak. Enggak. Nah, kan. Mantap baunya. Baung lagi, teman. Oke, teman-teman, saudaraku aku dimanapun anda berada, sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa juga teman tuh subscribe ya. Agar menambah saudaraku dimanapun anda berada ya. Like dan komen juga teman-teman. Oke teman-teman. hasil malam ini Alhamdulillah teman-teman. lebih dari cukup buat saya sebagai nelayan ya.